Dede, alhamdulillah, saat ini sedang mengandung. Alhamdulillah.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 Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian Saat ini Bang Ibn akan memberikan informasi menarik dan terbaru nih Sebenarnya adalah kesayangan kita Keunggulan pertama para sahabat ya kita lihat di sini ada memang spesial banget ya Ketika di acara Secret of Leslar Wow luar biasa kita melihat kebahagiaan dari Les dan Bilar sahabat dia ya, perhatikan tangan kakak ya yang selalu menggandeng Dede Elasti kejora yang selalu ingin tidak jauh-jauh nih dari istri tercintanya ya masya Allah banget luar biasa tentu ini membuat kita semakin bahagia mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada rumah tangga Dede Elasti dan kakak Rizky Bilar dan kemudian berikutnya juga para sahabat, perhatikan Masya Allah ini mending banget ya para sahabat, ya Bersama couple idolanya juga nih para sahabat, ya Ini panutan juga, Mama Gigi dan Arafik Salah satu tentunya couple yang sangat luar biasa para sahabat, ya Menjadi contoh yang sangat baik Mudah-mudahan dedek Lesti dan kakak Bilar pun mengikuti jejak dari Raffi dan Mamah Gigi Luar biasa doakan yang terbaik persahabat, ya Untuk idola kesayangan kita Ongga tersebut dipost kembali Oleh akun sahabat Leslar Taiwan Ada banyak sekali tanggapan Dan komentar hingga respon Yang sangat positif Ya ini dari akun Instagram Tanpa nama katanya persahabatnya Mengatakan si dede cantik benar tuh Masya Allah banget ya Dan ada komentar lain diberikan dari akun Hasan Basri Adil mengatakan Sehat selalu dua idelaku Amin Doakan selalu terbaik Pokoknya persahabat yang Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu bahagia Untuk idelaku Sayangan kita Dan selanjutnya Tentu ini ada kabar bahagia juga Untuk kita semua persahabat ya Dede Elasti dikejutkan, dikasih surprise langsung oleh kakak Bilar, ini mendatangkan Kak Mario ya, yang mana tentunya idola dari Dede Lesti ini luar biasa, ter terkejut. Bahagia juga terharu, Kak Mario tiba-tiba datang di acara Secret of Leslar. Dede Lesti merasa bahagia dan langsung Kak pilar Kak ya, Masya Allah, kejutan, surprise untuk Sang Kejora. Mudah-mudahan bahagia, selalu sehat, selalu. Amin. Diunggah kembali oleh Hangkun Lesti Bilar Jarni. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Sopan banget suara Kak Mario. Wow, Masya Allah banget ya, memang. Kalau suara, tentunya memang luar biasa. The best Camarillo, doakan kasih yang terbaik juga. Dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan yang diberikan. Salah satunya dari Agung Suryani Paturusi mengatakan kemesraan untuk selamanya sampai tiljana anak-anak yang baik dan soleh dan soleh Amin. Dan untuk ke kabar berikutnya, ini adalah kabar yang paling kita tunggu, paling kita nantikan persahabat ya Bocoran rahasia terbesar dari kakak Rizky Bilar Perhatikan diunggan ini persahabat ya, ternyata kakak Bilar dan dedek Lesti itu sudah melaksanakan akad nikah secara agama persahabat ya Dari awal tahun yang lalu, Masya Allah gimana perasaan kalian ya, persahabat ya ketika mendengar tentunya kabar membahagiakan ini ternyata diam-diam dari -diam Lesti dan kakak Bilar ini sudah menikah secara agama persahabat ya. Luar biasa dengan dukungan dari Ustaz Sukiyal Buguri mudah-mudahan bahagia sehat selalu untuk Leslar dan keluarga besar. Dan kita lihat unggahan ini pun di-repost oleh akun lesti pilar galeri underscore. Ada kalimat caption juga yang dituliskan Specialist Masya Allah gimana perasaan kalian guys Tuh yang ngejulit mereka nimbun dosa Lestlarnya manen pahala dengan keromantisan kalian Selama ini makin sayang sama dua anak baik ini amin Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang yang sayang Dan selalu mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga diri Lesti dan kakak Rizky Pilar dan kita lihat juga persahabatnya jadi kolom komentar di sini banyak sekali tanggapan juga yang diberikan Salah satunya ada komentar dari akun Pesek Desta Masya Allah akhirnya gak bisa ngomong apa-apa Katanya persahabatnya terharu bahagia mendengar rahasia besar yang selama ini Persahabatnya disimpan, ditimbun baik-baik Akhirnya Tepatnya hari ini persahabat ya kakak Bilar dan Dede Lesti Kejora menyampaikan secara live Tentunya mereka sudah menikah sejak awal tahun yang lalu secara agama persahabat ya Dan tentu kita juga mendapatkan kabar bahagia persahabat yang mana ternyata Dede Lesti saat ini sedang mengandung persahabat ya Atau tentunya Dede Lesti tepatnya hamil persahabat ya Masya Allah, suatu kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan juga dari sang idola kita ini, Alhamdulillah, akhirnya, tentu Neslam Junior akan tiba juga, persahabatnya mudah-mudahan selalu sehat, dedeknya sehat, dan ibundanya juga sehat, mudah-mudahan ya doakan selain terbaik untuk idola kesayangan kita. Unggian tersebut mendiripos oleh akun Leslar23.official Ada kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah Leslar Junior coming soon Masya Allah banget ya Bang Imin sampai terharu nih saat mendengar Kakak Bilar mengumumkan bahwa Dede Lesti Kejora sedang mengandung dia mereka berdua sedang Tentunya lagi dititipkan Amanah yang sangat besar Dari Allah persahabat yang mudah-mudahan bisa menjaga Mendidik Tentunya mudah-mudahan mereka Sehat, amin Dan berikutnya juga ada kabar bahagia yang kita dapatkan Tentu di acara Secret of Leslar Tentunya kita merasa Bahagia setelah mendengar kabar Mudah nikah dari awal Tahun, hamil dan sekarang Tentunya mereka juga mendapatkan Rekor muri, Masya Allah Luar biasa, tiga kabar Sekaligus yang membuat kita Semakin bahagia Mudah-mudahan ini adalah Kabar yang sangat membanggakan dan kita selalu positif menjaga privasi dari Leslar. Dan kita tunggu kejutan-kejutan bahagia selanjutnya. Tetap stay tune dan pentingkan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian setelah kemerkomentar Bang Min mencapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.